Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warah sahabat Lesti Lovers, be lovers dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva Tufi Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilang Namasud sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya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 di kabar pertama, pertama ya kita lihat di sini ada sebuah postingan. Ini wawancara bersama Nikita Mirzani, namun nama Lesti selalu saja disebut. Kali ini, dari Mas Wawan, persahabat yang mempertanyakan, tentunya tentang Lesti Kejora. Mengikuti zaman, memang harus katanya ini Mirzani, tapi Wawan, persahabat, ya selalu saja mencari celah dan selalu memberitakan tentang Lesti Keciora kalau Lesti mah di... apain aja cantik dia mah katanya tuh persahabat kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Kak Reza wawan oh Win hingga komentar pun tentunya banyak diberikan di antaranya persahabat dari akun MyFansker0875 cari tahu yang wawancara media mana dia memancing narasumber untuk menjawab yang menjelekan Lesti Taunya jawabannya bagus. Untung Nikita Mirzani lagi baik hatinya. Kita lihat juga bersahabat. tanggapan lain dari akun Sukono. Si Wawan berharap mendapatkan jawaban yang merendahkan Lesti. Tapi Nick Mir atau Nikita Mirzani mah netral. Kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak. Nikita Mirzani nggak bakal cari ribut sama orang yang nggak mengusik hidup dia. Si media yang suka bikin kegaduhan dan memancing biar Lesti dapat bulian Terima kasih Nikmir jawaban bijaknya Kita lihat juga selanjutnya persahabat ada cedokan vitamin tadi pagi Masya Allah persahabat ya ppl baru bangun tidur Aduh langsung digendong oleh Bang Haris Masya Allah banget ya Weekendnya pokoknya luar biasa Hari ini kejutan selalu kita dapatkan dari Leslor family Apalagi di video ini kita dibikin salmok banget dengan Papa Bilar Yang tentunya memanggil sayang Ada aja persahabat dia ya, aksi yang membuat kita bahagia Papa Bilar tentunya bertanya kepada Bunda Lesti yang mana sayang Katanya itu Masya Allah Bilang seperti itu aja kita sudah bahagia melihat Leslar Family Yang tentunya kembali rukun Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh kak Rosa. HP mana sayang ya? Mau bawa minum gak? Gak usah sayang, salpok sama istri yang sibuk ngurus suami. Abang ngomong bawa Adam hais. Papa, pagi-pagi mau lampu-lampuan kali katanya tuh. Kita lihat juga persahabat dia. Begitu banyak respon dan tangga yang diberikan. antaranya dari kunstannya Rinaldi. Masya Allah, so banget panda. Cahkasep gemes banget Stina, baru bangun ya sayang katanya tuh Terlihat memang BBL, ini baru bangun tidur Langsung ada Om Haris, Masya Allah Untuk berikutnya juga persahabat, kita lihat Cidukan untuk hari ini di weekend persahabat Masya Allah Papa B terlihat sangat keren banget hari ini Sanmurian persahabat ya Untuk hari ini Papa Bilar outfitnya keren luar biasa Masya Allah, suaminya Bunda Lesti tentunya selalu menjadi bintang, selalu terlihat cool. Kita makin bangga dengan sesak Leslar. Mudah-mudahan tersahabat selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kita lihat juga begitu banyak respon dan tanggapan yang luar biasa dari para fans. Di antaranya persahabat dari akun Bucin Leslar, Passion Stylist Mindal Bukan main, di wow. Luar biasa, ada juga tanggapan lagi persahabat dari akun Mufidah 9497 Kan benar kata saya banyak yang ganteng, banyak yang keren, tapi nggak kalah sama Papa Bi Emang paling best lah katanya itu luar biasa Emang tuh stylis Papa Bilar, ini pasti ada andil dari istri tercintanya, Bunda Lesti Ciora Yang tentunya tadi pagi memang sibuk banget ngurusin papa Abang L Kemudian juga persahabat, jadikan selanjutnya, Masya Allah, terlihat persahabat. Papa Bilar, emang makin mudah aja nih persahabat ya. Keren, luar biasa hari ini. Makin kagum. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini, selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Amin. Hanya doa-doa baik, yang selalu kita berikan, yang selalu kita tentunya panjatkan untuk Lesler family. Berikutnya juga persahabat, perhatikan diunggian igasnya Bang Adi Sky. Bang Adis kan sepertinya tidak ikut bersahabat ya Hanya bisa video call bareng dengan Bang Haris dan Papa Bilar Mudah-mudahan Trio kembali memberikan kejutan Dan semoga bisa berkumpul kembali seperti dahulu, amin Kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya ini informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.